Kegapan pertama persahabat yang kita lihat aja nih ada sebuah bukan spesial banget dari Om Deddy Soherman Di akun Instagram pribadi miliknya Om Deddy mengunggah sebuah postingan foto bareng Les Laria ya, ketika di acara Ami Award 2021 semalam Masya Allah Petinggil langit musik aja persahabat ya kagum kepada penampilan idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang hebat yang mendukung men-support idola kita ada kalimat kalian juga yang dituliskan oleh Deddy Seherman. Selamat kepada para nominasi dan pemenang Ami Award 2021 yang disiarkan secara langsung di RCTI tadi malam sampai ketemu di Indonesia Music Award 2021. by langit musik, tuh, Rezavet ya, duh, tentunya mudah-mudahan saja inilah kita membanggakan selalu menorehkan tentunya banyak prestasi, amin ya robbal alamin. berikutnya juga persahabat ya kita lihat aja sebuah hubungan spesial juga. ini kabar bahannya, pertama kali duet telat dan judika sudah masuk dua trending. wow, OTW menuju satu trending persahabat ya luar biasa. selalu membanggakan, selalu membahagiakan. alhamdulillah berkat dukungan support yang selalu banyak dari orang-orang yang tulus mensupport DDLST Kejara maupun Judika suatu kebanggaan yang kita rasakan bersahabat ya Alhamdulillah mudah-mudahan bisa di angka 1 trending info ini juga kita dapatkan dari rasa ada kalimat gasen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut bisa kan kepojo sedikit lagi, udah trending dua nih. Ditunggu nih deh, tuh persahabat ya. <laughs> duet bautnya Lesti Kejora, Bang Judika. Mudah-mudahan saja ada kejutan. Duet bareng Lesti dan Judika persahabat ya. Yang penting doakan support yang terbaik karya-karya dari Lesti Kejora. Berikutnya, persahabat terunggah spesial juga dari polisi Leslar. Ini mengunggah sebuah postingan info juga nih, nominasi Female Singer of the Year. Edelasi kejuara, alhamdulillah masih di posisi pertama di atas Lioudra dan Anet persahabat ya. Tetapi ini jaraknya tidak terlalu jauh, persahabat. Ya, kita lihat kalimat Clemson yang dituliskan oleh polisi Leslar. Alemong kejar kejaran M. Acus semangat semua buat vote Dedek. Caranya, cus buka Insta Story Bupol. Di situ ada linknya, persahabat ya tuh. Jadi ingatin, kita harus semangat, harus kompak mudah-mudahan di liga Liga bisa juga menjadi artis penyanyi dangdut satu-satunya yang bisa bersaing dengan penyanyi pop kelas persahabat ya tetap optimis tetap tentunya kita dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat perhatikan ini ada vitamin bahaya di channel YouTubenya Kak Bilar jangan lupa juga kita harus wajib mampir ke channel youtube nya kakak persahabat ya ada video terbaru nih yang di up di channel youtube nya kakak pilar throwback di masa kenalan sampai punya baby l tuh masya banget ya vitamin bahagia apalagi kita melihat senyum mereka berdua persahabat yang selalu membuat adem fans sejati nih persahabat ya mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan selalu jauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan mereka berdua menjadi orang tua yang tentunya selalu menjadi contoh yang sangat luar biasa untuk orang-orang banyak di yang persahabatan ya. dan selanjutnya juga Ada sebuah unggahan momen spesial dari malam di acara Ami Award, Cidukan vitamin ketika di backstage di ruang make up. Wow. <golfis> ada yang tahu lagi ngobrolin apa nih mereka berdua? Aduh pastinya Mereka lagi ngobrolin Leslie Junior nih persahabatan ya katanya tuh. <golfis> Kita lihat di sini ada banyak komentar yang diberikan. Ya ini dari akun Davamimi mengatakan ngobrol Lin Junior katanya tuh persahabat ya kita lihat juga komentar lain dapat dari akun Abdul Hamin 221 lagi gibahin BBL, L katanya tuh persahabat ya Masya Allah banget memang idola kita ini selalu saja membuat kita penasaran dibuat kepo mudah-mudahan saja bahagia dan selalu memberikan kejutan-kejutan vitamin untuk kita semua para fans. Berikutnya para sahabat ya, ada info penting juga dari Indosiar di akun Instagram Indosiar. Ini mengingatkan menginfokan jangan lupa besok malam ada acara yang paling bergengsi juga di Indosiar, acara Lembaga Sensor Film 2021 para sahabat ya. Mudah-mudahan saja idola kita tampil tentunya prima, luar biasa spektakuler. Pastinya kita nggak sabar menantikan Lesti Kejora bisa tampil kembali di panggung idosier kalau ini dan LSD bersahabat ya banyak sekali artis-artis papan atas ada Boy William juga nih wow ada Prilly juga aduh cute banget bersahabat ya pastinya pecah banget mudah-mudahan saja diberikan kelancaran kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat ya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Dul Jailani di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan foto bareng Leslar Tuh para sahabat ya pasangan sudah menikah dan pasangan OTW menuju halal nih para sahabat ya Dul dan Tisa Masya Allah mudah-mudahan saja mereka juga selalu berikan kebahagiaan Masya Allah banget persahabat ya Alhamdulillah idola kesayangan kita banyak sekali dikelilingi oleh orang-orang yang baik Dan selanjutnya juga persahabat jadi vitamin bagi juga nih, Untuk kita semua tuh eh, gemes banget nih ya Melihat dari Allah dan ke Arifi Masya Allah Dan kita menunggu kejutan dari mereka berdua persahabat ya Total stay dan kontengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya